Garis desain skutik Alfa ini memang terlihat tajam dan tegas dari bagian depan hingga ke belakang. Terlihat sisi demi sisi serba meruncing mulai dari kijakan kaki pengemudi bahkan hingga ke lampu belakang. Uniknya sang motor menggunakan desain ala Honda PCX yang memiliki jendolan pada dek bagian tengah. Hal ini tentu saja membuatnya semakin terlihat berisi. Meskipun bagian dek depan tidak bisa digunakan untuk membawa sekarung beras. Fitur motor listrik Alfawan Beralih ke bagian fitur tentu saja sudah cukup canggih, selain penggunaan sistem pencahayaan LED masih ada beberapa fitur lain yang terlihat sangat menggiurkan. Pada bagian panel meter terlihat sudah menggunakan full digital dengan dimensi yang sangat luas. Selain itu juga sudah bisa dikoneksikan dengan smartphone. Terdapat informasi berupa bike saring akses, GPS locator GPS tracker, Alpha Roadside Assistance, Alpha Experience Center locator hingga Monthly Shaving Estimator. Berikut beberapa fitur motor listrik Alpha One. Harga motor listrik Alpha One. Alpha One hadir dengan 5 pilihan warna menarik mulai dari Halo White, Supernova Black, Eji Turquoise, Casual Blue, dan juga Indy Red. Sedangkan untuk harga motor listrik Alfa One dijual sebesar Rp. 34.900.000. Harga tersebut merupakan on the road untuk wilayah DKI Jakarta. Tentunya sebuah harga yang sangat menarik mengingat fitur dan spesifikasinya yang bahkan memungkul sebuah skutik kelas 150 cm3 bermesin bensin. Spesifikasi Motor Listrik Alfa One Lanjut ke bagian spesifikasi motor listrik Alfa One memang sangat menarik. Motor ini dilengkapi dengan baterai lithium berkapasitas 60V45A 2,7 kWh dengan tenaga sebesar 4.800 Watt dengan bobot baterai hanya 18 kg saja. Baterai ini dapat diisi dari keadaan kosong hingga terisi 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jam saja. Dan tentunya bisa diisi ulang dengan listrik rumah dengan daya listrik minimal 1.300 Jutaan jam dalam keadaan penuh, baterai ini bisa dibawa jalan hingga mencapai jarak 70 km. Dengan catatan menggunakan kecepatan konstan di angka 45 km per jam, pengendara juga sangat dimudahkan dalam pengoperasiannya. Karya juga dilengkapi dengan gigi mundur. Namun, yang paling menarik adalah motor ini dilengkapi dengan tiga mode berkendara sebagai berikut. Eco mode, pengaturan dengan kecepatan puncak 43 km/jam saja. Plus mode, pengaturan dengan kecepatan puncak 70 km/jam. Per E-Sport, performa maksimal dengan kecepatan puncak mencapai 90 km/jam. Dari segi spesifikasi yang diusung skutik Alfa One memang tergolong menarik untuk sekelasnya Dan tentunya motor listrik satu ini akan menjadi lawan sepadan bagi skutik Gesits yang juga belum lama ini diperkenalkan Ada yang tertarik untuk membeli motor listrik Alfa One satu ini